guys Ini daripada channel Citra Celebrity Let's go sama, uh, ya, apa, Tim kedokterannya di Malaysia, oh, saya tim kedokteran di Malaysia. Saya cuma disitu, hari dari hari ini Oke okay. Dia bilang tim kedokterannya cepat Saya situ hanya tiga hari, hari uh, Saya juga makanya nih Sangat-sangat kecewa saya mohon maaf sebelumnya tapi ini saya merasakan, saya enggak, enggak gimana-gimana tapi saya merasakan, keluarga saya merasakan bahwa tim kedokteran Indonesia sangat tidak baik. Sangat... Oh my god, ini tamparan keras buat kita semua ya. istilahnya ya tim-tim kedokteran yang menangani lah seperti itu dan kita boleh lihat. Aku paham juga lah, bukan untuk membanding-bandingkan, tapi ini pengalaman pribadinya yang di share kepada kita semua. Dia juga sudah minta maaf kan, bukannya apa-apa, tapi keluarga dia sudah mengalami hal itu dan ya dia kecewa seperti itu ya guys. Bagus. Untuk saya. Untuk, uh, nah, untuk pribadi dia kan. Untuk keluarga saya, spesialis. dari ya, apa di Instagram di dia memang ya yang ayah saya tempo itu sudah sudah macam-macam masalah batu ginjal kecil aja ayah saya sudah... Oke, okay, jadi bapaknya itu sakit batu ginjal di sini guys. Sudah endoskopi habis endoskopi sudah di open surgery yang wish uh -huh. dokter di Malaysia sampai geleng-geleng mau ngapain di open Oh my god, dokter Malaysia sampai geleng-geleng istilahnya Ya mungkin, ah, gak ngerti juga sih. Ada di video sebelumnya juga, di video di trans, tapi saya tidak bisa untuk react juga di video itu, gitu kan? Karena itu TV Indonesia. Jadi, dia mengatakan bahwasannya dia tuh sampai dua rumah sakit. Yang pertama itu satu minggu di sana dan belum tahu penyakitnya apa, dan yang kedua baru di vonis, istilahnya ada uh, batu, gitu kan? Dan... aduh. Sangat-sangat mengecewakan sekali. Oh, sampai-sampai bilang kalau bukan zaman dulu. Jadi saking canggihnya istilahnya rumah sakit yang ada di Malaysia, guys. Oh my god, satu bulan saja. Sedangkan dia bilang tadi, setelahnya di Malaysia hanya tiga hari. Dah kelar, <laughs> ini cari duit, kayaknya. Ya, dirawat di, di Jakarta itu satu bulan. Oh my god, gak, gak, pulang masih, masih joko-joko, pulang masih oh. yang masih bisa jalan. Sekarang oh my god, naik, naik mobil udah bulat balik rumah karena kan nih, sekarang rumahnya jadi papa diputuskan untuk tinggal sama Jendar di rumah papa. Oke. Okay. Udah bolak-balik. Cuma dalam waktu 3 hari dari Minggu sampai hari Rabu dirawat. Minggu, Senin, 2 oh. hari pertama di infus, setelahnya sudah tidak di infus. Sedangkan di sini itu di infus sebulanan dan obatnya banyak banget digantung. Oh my god. ya yeah. Kalau saya share juga pengalaman saya nanti aduh ada bisa jualan, aduh susah sih. Oke. Inbus kan? okay. Tidak ada obat banget. lagi tuh banyak banyak banget obat Makanya, Oh my god. Saya sangat -sangat jualan, obat, jualan obat ya kan? coba Oh ya, sangat-sangat kecewa dan saya malu sekali guys. Oh, ya suatu hal pengalaman yang tidak menarik kalau di rumah sakit ya. Di, uh, dinas kesehatan. Di... Ya. Yeah. Tolong di review dokter-dokter Indonesia. Uh, kalau yang nggak uh, pantasnya praktek nggak usah praktek. usah benar. Karena di Penang sendiri itu banyak banget korban-korban dokter Indonesia. Di rumah sakit ya di Jakarta sangat romak. Uh, balik lagi ya saya sampai masuk terowongan operasi melihat papa saya di open surgery yang itu dibuka sini gede banget sampai pon itu pun batunya tidak bisa diambil what iya endoskopi batunya nggak bisa diambil kok bisa open surgery, batunya juga nggak bisa diambil oh my god gitu terus sekarang di sini tuh banyak banyak banyak banget uh, prosedurnya jadi ada endoskopi yang dari alat kemaluan ya kan masukin so hang satu open surgery dipotong, dibuka terus ada eswl itu dua kali nggak sembuh sembuh oh my god saya sudah komen sama direktur rumah sakit ya. Ya malu banget lah, malu banget kayak gini Di Malaysia dikerjakan cuma 3 hari Di Indonesia 1 bulan, ya Allah Iya, boleh tanya sendiri sih sama rumah sakitnya saya Soalnya udah emosi banget Iya lah pasti um, emosi, emosi lah Gak sampai semiliars Cuma kalau di... Ya, ya bayangin sebulan Sebulan kamarnya sehari udah berapa? Makanya tuh kan kamar mahal banget guys Apalagi nanti kalau kita ambil VIP gitu kan Aduh jadi seminggu dirawat, dokter katanya biasa lah dokter sini, cepetan ya cepetan, kalau enggak saya enggak tanggung jawab, cepetan cepetan, kalau enggak saya enggak tanggung jawab Betul juga sih, agak lambat sih kalau saya bilang karena pernah dulu pengalaman juga saya. Kayak dianggap enteng gitu nyawa orang. langsung berjalan pulang, jalan langsung jalan, sebulan. <laughs> Ditegaskan lagi di sini guys. <laughs> oh my god, malunya di mana? Di Malaysia hanya tiga hari, di Indonesia satu bulan guys. Rumah sakit tuh makan apa ya kan? Bulan di Jakarta pulang-pulang masih jompo-jompo, masih Aduh. pakai kursi roda. Sebaik uh, nanti kita juga akan, ya udahlah habis ini. Uh, keluarga memutuskan untuk semua check up dan semua perawatan itu akan dilakukan di. Uh, pen -pen -pen. ya gini loh. Di Gini, posisinya papa saya nggak bisa jalan, gitu kan, sakit, sakit terus terusan, terus jadi ya berbaring aja di rumah sakit, lemes, lemes, lemes, lemesnya. Saya cuma datangi di, dia ke Penang tiga hari, seger. Datengin ke penang 3 hari seger, waduh my god, <tuh> apa yang terjadi? <tuh> saya tidak bisa komentar banyak, dan pengalaman saya juga seperti itu, ya kan? Ini kalau pakai BPJS, kalau di Indonesia itu pun, kalau istilahnya sakitnya agak parah, susah banget sih. Saya nggak pakai BPJS saja itu penanganannya juga hampir satu mingguan dan susah sekali sampai ya. Yeah. Ayah saya drop dan I don't know. I tak paham juga kalau saya nak cerita panjang sangat lah penanganannya macam mana, jadi memang meremehkan nyawa manusia. Nah, itu kesimpulan saya kalau istilahnya kesehatan yang ada di sini. Saya paham juga lah. Jadi memang betul saya ada kawan yaitu Erik Iskandar yang sudah membuktikan di Malaysia seperti itu dan saya juga ada kawan bahwasanya saya juga kecewa dengan rumah sakit yang banyak sekali istilahnya kita keluar uang banyak tapi nihil hasilnya dan itu sangat sangat tidak menyenangkan sekali tapi sebenarnya bukan masalah uangnya, akan tetapi fasilitas ataupun pelayanannya itu yang sangat sangat ya Allah, saya tidak paham juga lah, I don't know why because it's problem in my country. So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini. Ya, saya nggak tahu mau komen apa gitu, guys. Karena, jika saya pernah kecewa ya dengan rumah sakit yang ada di Indonesia ini, ya, saya tidak mungkinlah menyebutkan rumah sakitnya. Kan, ya. <laughs> lama sekali di rumah sakit itu, tapi tidak ada hasilnya. Ya, mungkin itu kesalahan saya memilih rumah sakit gitu, kan? Tapi mungkin ada banyak rumah sakit Indonesia yang banyak uh, istilahnya bagus gitu, dan... Ya, ini pelajaran bagi kita semua ya kan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Ya sehingga saya juga tahu dan ada temannya sekarang. <guruh> Tapi gak apa-apa. Oke. Okay? It's oke. Okay. yang berlalu biarlah berlalu yang akan datang kita hadapi dengan uh, penuh dengan keceriaan seperti itu. Jadi, ya itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang baik dari Allah dan yang tidak baik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang saya sampaikan ini semua yang benar hanya milik Allah dan kesalahan itu karena kebodohan saya sendiri. Terima kasih sudah tengok video ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya kan. Dan yang penting kita berusaha agar istilahnya badan kita ini sehat ya kan dengan memakan makanan yang betul sesuai daripada porsi-porsinya, minum minuman yang sehat seperti itu. Jangan minum yang ya, mengandung banyak gula ataupun ya, yang banyak efek sampingnya lah bagi kita. Yang terpenting adalah kita tetap semangat dalam menjalani hidup Jangan putus asa Jangan pernah istilahnya kita itu mengeluh kepada manusia Tapi mengeluhlah kepada Allah Subhanahu Taala Karena semua kehidupan ini hanya milik Allah Dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah katamu Dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh